Untuk harga, jam tangan ini cukup terjangkau karena bisa didapatkan di bawah 3 juta dengan fitur yang lengkap Halo, balik lagi dengan gue Han di channel mahwasjamtahan.com Kali ini gue akan membahas Seiko 5 Sports yaitu SRP series Sekedar flashback, Seiko 5 Sport ialah lini jam tangan entry level dari Seiko yang sudah memiliki pecintanya Sejarah Seiko 5 Sports sendiri, yaitu pada tahun 1963, awalnya Seiko merilis Seiko Sportsmatic 5, atau The Five Kemudian, pada tahun 1968, Seiko mulai memperkenalkan nama Seiko 5 Sports Angka 5 pada Seiko 5 menjelaskan fiturnya, yaitu Automatic, day date, Water-Resistant, Crown di posisi pukul 4, serta case dan Bracelet yang tahan lama Beberapa waktu lalu, Seiko meluncurkan varian SRPI Series. Varian ini terdiri dari SRPI 51K1, SRPI 53K1, SRPI 57K1, SRPI 58K1, SRPI 60K1, SRPI 61K1, SRPI 63K1, SRPI 65K1, dan SRPI 67K1 perbedaannya yaitu pada warna dial, serta pada variasi strap, terdapat versi bracelet dan nato strap dan sekarang di depan gua ada dua buah jam tangan Seiko 5 Sports SRPI Series yaitu Seiko SRPI 55K1 dan Seiko SRPI 63K1 kedua varian ini mempunyai diameter 40mm kedebalan 11,5mm serta ukuran lug-to-lug 44,6mm tidak terlalu besar dimensinya cukup sesuai dengan ukuran pergelangan tangan kebanyakan penduduk dunia terutama orang asia kedua jam ini menggunakan bezel yang smooth dengan finishing brush polish finish kemudian dial yang clean dan kita bisa melihat pada Seiko SRP 55 k 1 menggunakan black dial dan pada Seiko SRPE 63K1 menggunakan sunburst dial berwarna biru atau kita sebut dengan blue sunburst dial sehingga mempunyai efek gradasi warna jika terkena cahaya kemampuan anti air pada varian ini ialah 100 meter Tentu saja, water resistance 100 meter sangat cukup untuk penggunaan harian dan cukup tahan jika terkena air hujan. Namun tetap tidak disarankan untuk dipakai diving, karena jam tangan ini bukan berjenis diver. Kemudian kita lihat pada bagian kaca. Varian ini menggunakan kaca flat hardlake kristal. Dimana hardlex merupakan mineral kristal buatan Seiko yang diklaim lebih keras daripada mineral kristal pada umumnya. Case pada jam tangan ini mengingatkan pada case Seiko Diver SK-007 dengan posisi crown di pukul 4H Seiko. Namun perbedaannya dengan case Seiko SK-007 ialah pada ukuran yang lebih kecil dan ramping. Kemudian kita melihat finishing pada bagian sisi body gunakan polis finish serta terdapat guratan brush finish pada bagian lug sebuah nilai plus pada finishing karena terlihat detail halus dan rapi, apalagi jika dilihat di bawah sinar matahari kita bisa melihat guratan-guratan brush finish dan kilauan polish finishnya pada bagian lug kita bisa melihat sebuah lubang atau lug hole yang mempermudah jika ingin mengganti strap ukuran lug jam tangan ini ialah 20mm sehingga strap bawaan bisa diganti dengan strap apa saja yang berukuran 20mm pada back case, menggunakan mekanisme screw down cashback dengan kaca mineral transparan Sehingga kita bisa melihat tampilan keindahan movementnya Untuk strapnya sendiri, pada SRP 55 k 1 menggunakan bracelet Dan pada SRP 63 k 1 menggunakan nato strap Kita bahas braceletnya Braceletnya menggunakan oyster bracelet tiga link Dengan finishing brush yang sangat rapi detailnya Claps atau gespernya menggunakan mekanisme tiga lipatan gesper dengan push button untuk melepas gespernya. Pada varian SRP i63K1 menggunakan strap yang bahan nilonnya cukup berkualitas Bahannya tebal dan jahitannya rapat Kita lihat pada dial, kita bisa melihat index marker yang digunakan berbentuk bulat Sehingga menyerupai index marker pada jam tahan diver Kita juga bisa melihat terdapat list atau bingkai chrome pada hands dan indeks marker Membuat jam tangan ini terlihat mewah Selain itu, jam tangan ini mempunyai loom di hands dan marker Sehingga bisa menyala ketika terkena cahaya Loom pada jam tangan ini menggunakan lambrite Yang cukup terang, menyala dalam gelapan namun tidak terlalu lama durasinya Tidak seterang dan selama super Superluminova yang digunakan pada Seiko Diver Seperti pada jam tangan Seiko 5 Sports lainnya, koleksi ini dibekali movement 4R36 yang mempunyai power reserve 41 jam, fitur hand winding dan hack second hand. Movement ini mempunyai deviasi akurasi plus 45 sampai minus 35 detik per hari, tergantung posisi dan temperatur. Estimasi ini berdasarkan penggunaan harian di suhu 5 derajat sampai 35 derajat. Selain itu, terdapat Day-Date Display Window yang menggunakan dua format bahasa yaitu English dan Romawi. Kita lihat pada Crown, mekanisme Crown pada jam tangan ini tidak memakai screw-down Crown, seperti pada jam tangan Diver. Sehingga untuk setting hari, tanggal dan waktu, kita tidak perlu membuka Crown-nya. Pada posisi normal, Crown berfungsi untuk hand winding yaitu mengisi power reserve. Kemudian, jika kita ingin mengganti waktu, yaitu jam dan menitnya, cukup kita tarik pada posisi tiga. Nah, kita bisa melihat jarum detiknya berhenti. Nah, fitur ini dinamakan dengan Hack Second Hands. Sehingga mempermudah ketika kita mengganti waktu, dan kita bisa mencocokkannya dengan waktu yang ada di HP. Overall, jam tangan ini merupakan jam tangan yang didesain untuk menggunakan harian. Dengan desain yang bisa masuk segala situasi seperti untuk ke kantor, untuk casual hangout bersama teman-teman maupun untuk situasi formal. Karena size-nya hanya 40 mm dan tidak tebal, sehingga bisa dengan mudah masuk lengan kemeja. Selain itu, jam tangan ini cukup mudah untuk bergondakan di strap, karena mempunyai lock hole. Untuk harga, jam tangan ini cukup terjangkau karena bisa didapatkan di bawah 3 juta dengan fitur yang lengkap. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment dan subscribe. Dan jika kalian ingin membeli jam tangan ini, beli yang pasti ori hanya di jamtangan.com. See you!